Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast di mana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin memberikan sebuah uh, topik tentang Ori Mesin dan Ori Pabrik gitu dan uh, ini istilah OP atau Ori Pabrik atau OM Ori Mesin ini banyak banget bakal kalian temuin kalau kalian lagi cari-cari aksesoris konsol ya biasanya baik itu Nintendo Switch atau mungkin PS karena untuk Xbox di Indonesia menurut saya uh, masih kurang populer gitu jadi yang populer adalah Nintendo Switch sama PS gitu ya, dan nggak e, jadi masalah sih konsolnya apapun, dan di sini kita akan bahas aja sih ya tentang ori pabrik dan ori mesin gitu. Nah, biasanya kalau kalian cari gitu ya dengan harga yang murah gitu ya, kalian misalnya budgetnya terbatas gitu ya untuk beli aksesoris, kayak misalnya... Kalian pengen beli stick PS3 atau stick PS4, DualShock 4 atau Joy-Con Nintendo Switch gitu kan. Kalian punya budget yang terbatas, otomatis kalian cari yang murah gitu kan. Dan saat kalian tanyakan ke penjualnya gitu kalau kalian cari di toko online biasanya itu saat kalian tanya misalnya ini ori enggak? Ori, tapi orinya ori pabrik gitu kan. Nah, ada tapinya gitu. Jadi ori pabriknya itu mungkin bisa ditulis sekecil mungkin ya seharusnya gitu. Nah, jadi ori pabrik ini bisa dibilang apa ya? Bahasa halusnya gitu ya, Bahasa halusnya dari KW gitu. Walaupun seenak-enaknya barang KW gitu ya, itu pasti nggak nggak akan nggak akan sama gitu enaknya sama barang yang original. Apakah kayak misalnya di analognya, apakah di tombolnya gitu apakah lebih enak dipencet atau enggak gitu. Ya. Kalau misalnya yang ori biasanya sih lebih enak sih. Kalau misalnya yang ori nggak enggak enak, lebih enak yang KW aneh sih kalau menurut saya sih kayak gitu dan dari beratnya juga gitu. Saya waktu itu main PS 2 gitu ya, untuk sticknya. Saya waktu itu main PS 2 sticknya itu ringan gitu ya dan saat saya beli yang ori itu agak berat dan enak aja sih gitu untuk dipegang. Nah untuk yang ori pabrik ini untuk masa penggunaannya nggak tahu juga sih ya. tapi kalau dari kayak misalnya dari baterai gitu ya kayaknya bakal lebih pendek gitu uh, penggunaannya ya sekali charge itu lebih pendek gitu daripada yang ori gitu kalau misalnya kalau mungkin kalian beli stick PS yang ori gitu ya itu harganya sekitar 700 ribuan atau mungkin 800 tapi tergantung juga dari tokonya gitu dan versi mana gitu ya dari dual uh, Dualshock kalian gitu itu uh, bisa mungkin tahan mungkin 10 jam gitu kalau kalian pakai yang KW atau mungkin ori pabrik gitu ya itu mungkin cuma tahan 3 jam mungkin mungkin ya saya nggak nggak pakai dan belum pernah uh, coba juga belum pernah tes juga Nah. Itu adalah ori pabrik gitu, jadi ori pabrik ini adalah uh, KW gitu, ori ya, ori pabrik, bukan oli ya, mungkin karena saya nggak bisa bilang R jadi oli gitu ya. bukan, ori pabrik gitu atau mungkin OP lah ya. Nah, dan setelah ori pabrik, ada ori mesin gitu ya, jadi ori mesin ini adalah uh, yang cabutan dari mesin biasanya, jadi sebutan... Uh, Sebutan original lah gitu ya Jadi misalnya stick PS3 gitu ya Ori mesin Berarti ini sticknya ini Memang buatan dari Sony gitu Buatan dari uh, Memang yang bikinnya Atau mungkin dari Nintendo uh, Proconnya gitu ya. Atau mungkin controller ya gitu Nah Kalau yang uh, Yang Kw atau mungkin yang ori pabrik, kalian bisa juga lihat dari dalemannya kalian bisa lihat dari serial numbernya gitu ya, pokoknya beda lah gitu. Walaupun di sini juga saya nggak bisa tunjukin karena saya malas gitu nunjukinnya, kalian bisa cari aja di Google bedanya gitu dari stikernya, pokoknya stiker dari bagian belakangnya tuh beda gitu ya. Kalau nggak salah untuk yang ori pabrik lebih rame gitu dan uh, kalau yang ori pabrik ya atau mungkin yang kw gitu yang saya rasakan di PS 3 ya, jadi saat saya nyalain PS nya gitu ya, dengan stick kan PS 3 dan 4 itu bisa dinyalain pakai stick ya Jadi begitu kalau udah colok ke ke stop kontak atau mungkin ke udah mengalihkan listrik gitu kan Tinggal dipencet tombol PS di kontrolernya dan itu bakal bisa nyala gitu untuk PS nya Jadi bisa nyala sendiri Nah saat saya matiin di PS 3 gitu ya untuk PS nya itu jadi gak mau mati Saat saya nyalain pakai stick ya misalnya ini pakai stick kan Nah Pas udah saya abis main, pas saya matiin itu nggak nggak bisa mati gitu. Dan saat saya nyalain manual gitu, dengan tombol di PS-nya, lalu saya pencet tombol PS-nya untuk connect uh, stick-nya ke PS3-nya, itu jadi bisa mati gitu. Dan mungkin karena terganggu gitu sinyal dan ya mungkin karena KW juga ya untuk stick dan yang namanya uh, PS gitu ya, mungkin uh, PlayStation itu nggak ada yang KW-nya itu semuanya buatan Sony gitu ya Mungkin kalau spare partnya masih bisa gitu Untuk KW kayak power supply, kayak kipasnya Dan Nintendo juga sama gitu Semuanya uh, Nintendo Switch buatan Nintendo gitu nggak ada buatan Samsung misalnya Buatan uh, Corsairan nggak ada gitu Dan kalian nggak harus uh, khawatir sih Untuk konsolnya apakah bakal jadi KW atau enggak Biasanya sih untuk yang KW itu di aksesorisnya Dan kalian bisa uh, mencari mungkin di Google Perbedaannya Dan Iya sih yang paling terasa sih ya, dari yang uh, ori pabrik atau mungkin yang kw ini jujur menurut saya kurang enak gitu untuk dipegang yang ps2 ps3 gitu kurang enak untuk dipegang dan saat saya pakai yang ori gitu ori mesin yang ps4 lebih enak sih menurut saya walaupun ya memang dari bentuknya pun beda ya tapi yang ps2 lebih enak untuk yang ori gitu ya pokoknya kalau bisa sih kalian beli aja yang ori gitu karena Ya sayang aja gitu Kalau misalnya kalian beli yang uh, KW gitu Nanti rusak Nanti kalian beli lagi gitu Misalnya kalian beli Sampai tiga kali gitu Mending beli yang Oke aja sekalian Dan saya Stick PS4 saya Ini dipakai di Semua platform gitu Saya bisa pakai di HP saya Saya bisa pakai di PS4 saya saya bisa pakai di PS3 walaupun PS3 belum support atau mungkin gak support sih memang gak support DS4 tapi masih bisa dipakai saya bisa dipakai di laptop saya gitu secara wireless secara wired juga bisa gitu dan kalau saya mau pakai di Nintendo Switch saya tinggal pakai 8 bit do gitu tinggal kayak gitu aja atau mungkin 8 bit do gitu atau apapun itu dibacanya tinggal beli yang kayak gitu kalian bisa pakai gitu dan itu enaknya yang ori gitu dan saya udah tiga uh, tahun nggak ada masalah gitu untuk stick PS4 bawaan mesin saya gitu atau mungkin yang ori ini enggak ada analog drift uh, tombolnya masih enak dipakai pernah kebanting enggak rusak sama sekali nggak ada apa-apa cuman ada uh, penyok doang gitu saya uh, bersihin pakai cutter gitu untuk yang uh, penyoknya jadi biar lebih enak aja kalau dipegang gitu dan ya yeah, nggak, nggak ada masalah sama sekali baterainya juga masih lumayan lama gitu untuk tahannya sekitar ya yeah, mungkin 6 jam sampai 9 jam gitu ya masih tahan gitu Untuk main Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk video podcastnya Intinya kalau kalian memang ada uang lebih Saya saranin mending beli Ori aja Karena Kastik PS4 saya Itu bisa dipakai di Hampir di semua platform Kalau kalian beli yang Ori pabrik Itu kemungkinan dan mungkin nggak ada jaminan juga sih ya, kalian bisa pakai di semua platform yang kalian uh, pakai atau mungkin yang kalian punya gitu. Misalnya kalian, kalau misalnya kalian mau pakai di Android, ya masa kalian harus beli stick lagi gitu kan? Kalau di sini sih, cuman ada satu dan itu bisa dipakai di semuanya gitu dan ya, multifungsi aja sih ya. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk video podcastnya. Terima kasih yang sudah menengarkan dan ini hanya opini saya aja ya, kalau kalian... Uh, mau gitu kalian beli aja yang ori gitu sekalian Biar tahan lama aja sih Nah cuman kalau misalnya memang kalian tujuannya memang beli yang KW Kalian beli aja gitu misalnya yang OP untuk anak kalian misalnya Kalau yang beli yang ori takutnya dibanting-banting cepat rusak Sayang juga gitu kan yang ori dibanting-banting gitu Dan ya jadi cukup segitu doang untuk podcastnya Dan sampai jumpa di podcast berikutnya